Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Oke, malam ini uh, saya mau bawa teman-teman melihat sesuatu keindahan ya uh, Jangan di skip video saya, tontonkan, sampaikan full ya Makasih, cus gimana teman-teman sudah ditonton ya sampaikan uh, selesai makasih ya teman-teman udah uh, like comment subscriber uh, channel ningsi makasih banyak semoga kebaikan dibalas dengan kebaikan Oke video malam ini sekian dulu hmm, jangan lupa follow channel ningsi uh, lihat video selanjutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye